Everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Ini aku buka opening YouTube di depan pintu. Anyway, ini kenapa aku ada di depan pintu? Karena aku baru aja menerima paket, guys. Nah, ini dia paketnya udah ada di bawah. Ini paketnya tuh berisikan produk-produk Indonesia, ada makanan, ada macam-macam di sini ada ulukan juga. Jadi, ini adalah paket yang aku pesan dari Laguna Indonesian Supermarket ya. Ini dia paketnya sudah sampai. Sekarang aku mau masukin dulu paketnya. Aku mau minta tolong jam. sekarang ini paketnya berat banget. Isinya juga ada ulekan. Nah, bagi kalian yang penasaran apa aja barang-barang yang aku beli dari Laguna Indonesian Supermarket di Melbourne, ikutin aja videonya karena aku akan unboxing paket ini ya. So, let's go. Kita masuk ke dalam, kita buka paketnya. teman-teman akhirnya aku sudah memindahkan ya barang-barangnya di atas meja jadi kalian bisa lihat dan gampang aku pamerkan kepada teman-teman ya jadi aku akan kasih tahu kalian apa aja yang sudah aku pesan yang pertama adalah cetakan nasi tumpeng guys nah nah ini dia cetakan nasi tumpengnya lumayan besar guys ini harganya 15 dolar atau 150.000 dan ini rencananya itu uh, James kan ulang tahun ya Uh, dia ulang tahun, kalau misalnya bikin kue itu kan biasa ya guys Nah bagi orang Australia atau Western kan nasi tumpeng itu hal yang aneh bagi mereka Jadi aku akan mencoba bikin nasi tumpeng dan ini juga aku beli bumbu nasi kuningnya supaya lebih gampang gitu ya Lanjut, aku beli uh, bumbu nasi kuning ini yang sudah, sudah instan ya, bumbu instan nasi kuning Ini aku beli 4 Harganya totalnya itu 3 dolar 56 cents atau sekitar 36.000 ribu ya guys Untuk empat bumbu nasi kuning, mereknya yang bambu Lalu aku juga beli Indofood bumbu rendang Seperti ini, aku beli banyak banget karena tuh keluarga James suka banget sama rendang ya Asalkan tidak terlalu pedas guys Nah ini aku beli sebanyak berapa ini? 10, aku beli 10, harganya itu 11 dolar 90 cents Jadi 120.000 untuk 10 bungkus. Jadi satuannya sekitar 12.000 ya. Dan selanjutnya aku juga beli bumbu Indofood Gulai. Ini juga James suka banget. Aku beli aku beli sebanyak 6 ya, 6 bungkus. Itu harganya 7 dolar 14 Selanjutnya aku juga beli sambal ya, sambal burudi. Yang aku dengar itu sambal burudi sangat enak tapi aku belum pernah coba. Jadi akan aku coba. Semoga aja aku suka ya, ini sambal bawang Harganya 5 dolar 76 cents atau senilai dengan 58.000 guys Selanjutnya karena terlalu banyak ya, ini total tuh ada 15 jenis barang guys uh, Selanjutnya aku beli um, ABC ya ABC sambal terasi, ini 180 gram ini harganya 3 dolar 50 sen atau senilai Rp35.000. Lalu juga aku membeli um, sambal hijau, sambal padang. Nah, ini cocok banget nanti kalau aku bikin rendang ya, guys. Ini merek Munik. Ini harganya 5 dolar 50 sen atau Rp55.000. Semoga enak karena aku belum pernah coba ini pertama kalinya ya, guys. Lalu aku beli accessories, guys. Ini dia. Seperti teman-teman di Indonesia juga yang dari Sabang sampai Merauke pada suka dengan Master seres ya untuk roti. Dan nanti aku juga pengen um, bikin donat ya guys. Donat, nanti taburan di atasnya itu adalah mesaseres. Mesaseres di sini harganya 43000 ya. Ini aku kuruskan aja ke Indonesia supaya gampang ya teman-teman untuk memperbandingkan harganya. Ini Rp43.000 ukuran 225 gram. Selanjutnya aku juga beli kacang supro, guys. Ini dia kacang supernya. Ini uh, 130 gram. Di sini harganya itu 2 dolar atau 20.000 rupiah ya. Yang lainnya aku juga beli Nutrijel. Ini dia Nutrijel plain. Nanti rencana ini kalau ada waktu aku pengen bikin um, es kelapa Nutrijel guys. Itu secret recipe from my father ya. Jadi secret resepinya dari papa aku um, Papa aku tuh bikin es kelapa dari nutrijel Dan itu tuh enak banget nanti aku bikin ya Semoga keluarga James, keluarga bule pada doyan ya Lalu lanjut lagi aku juga beli teh sari Nah ini dia teh sari wanginya Ini harganya itu adalah um, 23.000 ribu atau 2 dolar 30 cents Tapi yang menarik di sini adalah kalau kalian bisa lihat, di sini dibilang harganya Rp10.000, guys. Rp10.000 ya. ada di sini, tapi di Australia harganya Rp23.000, ya, guys. Jadi, berapa tuh? E, dua kali lipat harganya, ya. Mahal, guys. E, lalu, aku juga beli Indomie Kriting Panggang. Nah, ini dia. Nah, ini dia Indomie Kriting Panggang. Ini aku suka banget. Bagi kalian yang tinggal di Indonesia yang gampang banget ya kalian beruntung. Karena aku susah banget, ya, di sini. Cuman ada di Melbourne doang, karena aku tinggal di Ballarat guys, jadi jauh ya, itu Ballarat adalah ada kota kecil ya, e, belum ada supermarket Asia di sini yang menjual berbagai macam jenis-jenis Indo, jadi aku harus ke Melbourne atau ke Jolong dan itu jaraknya sekitar 2 jam perjalanan ya guys dari sini untuk naik mobil atau naik kereta, jadi jauh lalu lanjut lagi aku membeli Mak nah akhirnya ini Mak sampai juga ke Ballarat ya ke rumah aku, aku beli ini Harganya itu Rp30.000 untuk ukuran 100 gram guys Iya Aku nggak tahu harga di Indonesia berapa ya aku lupa Karena kayaknya aku Pernah nggak ya aku cobain mengisi isi? Pernah sih itu juga dari teman ya Belum pernah aku beli sendiri Lanjut aku beli cetakan sifon ya Ini cetakan kue pandan ya Bolu Nah ini aku beli karena aku juga beli um, tepung ini ya Tepung jadinya yang bolu Nanti aku kasih tahu di akhir-akhir cetakan sifon sebesar diameternya itu 24 cm, harganya 170.000 guys di sini. Next, aku juga beli kertas nasi. Nah, aku beli kertas nasi ini dia. <laughs> ini harganya 30.000, 3 dolar ya, uh, sebanyak 150 lembar. Pasti kalian bingung ngapain sih beli-beli kertas nasi juga. Karena aku tuh kangen banget guys makan ala-ala kayak di Indonesia ya. Jadi Piring, dilambarin kertas nasi gitu ya Kebetulan aku punya ini ya kayak Bentuknya kayak piring tapi itu dari rotan guys Nah nanti makannya tuh aku mau taruh si kertas nasi ini di atasnya Jadi kan bener-bener kayak nuansa di Indonesia gitu loh guys Kayak kita makan di angkringan gitu kan Makan di pinggir jalan Aduh pengen banget apalagi aku udah beli sambel-sambelnya ini Jadi ya nanti aku akan bikin videonya ya uh, Aku makan ala-ala alatnya di Indonesia pasti enak banget lah So, lanjut lagi, aku membeli bambu bumbu balado, ini ya, aku beli dua aja Lalu aku beli citato sapi bakar, tapi ini sudah aku buka tadi ya, karena aku sudah tidak sabar mencoba ini Sudah lama sekali aku nggak makan, terakhir itu aku e, balik ke Indonesia adalah dua tahun yang lalu Dan aku makan ini hampir tiap hari guys, mampir ke warung ya, warung pojok e, di dekat rumah aku ya Nah ini enak banget aku cobain lagi hmm. Enak banget guys Kita um, tau ini 68 gram ya Ini harganya 30.000 guys Lalu aku beli hmm, Ini ya aku beli nata de coco juga Seperti ini Ini mereknya Favora nata de coco sari kelapa Ini harganya 1,50 dolar atau 15.000 untuk ukuran berapa ini? Untuk ukuran 360 gram. Lalu aku ada lagi tepung tempe kriuk. Nah, ini dia. Aku ada tempe, tepung tempe kriuk ya, seperti ini. Nah, sebenarnya itu aku beli yang ukuran 200 gram. Tapi sepertinya mereka uh, kehabisan stok, jadi mereka uh, kirimkan aku yang ukuran 30 gram seperti ini sebanyak 7 ini ya 7 bungkus. Jadi total ya 210 gram ya. Untung 10 gram guys. Seperti itu. Um, apalagi ya di sini aku beli oh ini ya aku beli kue lapis. Ini namanya lapis legit ya kalau tidak salah. Ini mereknya yang Monica. Ini ada kismisnya juga di dalam dan ini aku suka banget akhirnya aku bisa menemukan ya aku bisa nyobain lagi di sini. Lanjut aku beli Ciki Chicken ball rasa ayam seperti ini, aku beli ini ukuran 55 gram harganya 17.000 guys atau 1,7 dolar. Lalu lanjut lagi. Aku juga beli uh, ini, aku beli bandeng pesto. Nah, ini bandeng pestonya merek Bandeng Juana guys. Nah, ini aku surprise banget karena aku bisa nemu ini ya di uh, Grand Laguna Supermarket karena Aku nggak pernah nemuin ini um, di Australia, baru ini pertama kali. Dan ini uh, beratnya 300 gram. Ini harganya 10 dolar, guys. Jadi 300 gram harganya 100 ribu, ya. Dan ini juga sudah matang, guys. Jadi ready to eat, ya. Siap disantap tanpa bahan pengawet. Jadi sangat bagus sekali, ya. Harusnya aku beli banyak, ya. Kenapa aku cuma beli satu? Um, Yang sudah lah, nanti kapan-kapan beli lagi, ya. Lalu, aku juga beli... Bawang, Ini dia Kerupuk bawang ini Harganya 5 dolar 88 cents Jadi sekitar Hampir 60 ribu Untuk ukuran 380 gram Sebenarnya tuh Aku pengennya yang sudah matang ya guys Jadi nggak usah repot-repot Untuk menggoreng Karena aku males banget Untuk gorengnya ya kan harus perlu banyak minyak Dan Tapi di sana tidak ada yang kerupuk bawang seperti ini ya Jadi yang sudah matang maksudnya Jadi yang sudah aku beli ini nanti harus aku masak Mungkin masaknya nanti kalau hari libur ya Lalu aku juga beli Gado-gado rempeyek Nah ini Ini ukuran 30 gram guys Rempeye Dan ini harganya 20 ribu Aku kira ya Aku kira tuh ukurannya besar gitu loh guys Bungkusnya setidaknya tuh seperti ini gitu Jadi kemasannya lumayan banyak Aku nggak ngecek ya, nggak ngecek kalau ini ukuran 30 gram pasaklet loh, kok ini kecil sekali, tapi ya sudahlah ya. Nggak yang gitu loh guys, nggak puas kalau cuma segini doang ya, paling cuma berapa kali makan sudah habis, aku pengennya tuh yang besar gitu. Jadi ya sudah, kesalahan aku tidak ngecek ukurannya ya guys. Ini harganya Rp20.000 ya guys, kalau di Indonesia memang rempehnya itu mahal ya. Dulu tuh terakhir ingat sekali kalau ke gaduh-gaduh langganan di pasar itu sekitar 15000 yang ukurannya tuh memang besar gitu loh guys. Kalau gini, di sini kan ya namanya di Australia harga semuanya tuh pasti serba mahal. Beda ya, jangan, dibar jangan dibandingin dengan Indonesia. Sakit hati gitu. Karena harganya mahal sekali kalau di Australia ya. Lanjut, aku ada ini dia. Nah, ini ya uh, tepung bolu. Ya kita bilangnya bolu jadi gitu ya, pandan ini yang merek pandan yang rasa pandan. Nah ini dia aku beli ukurannya 400 gram, ehm, warnanya hijau of course karena pandan dan aku suka banget. Jadi aku beli karena aku sekalian beli sama cetakan ini ya guys, nanti aku akan bikin gitu. Dan ini dia yang terakhir yang aku mau tunjukin kalian, aduh ini aku seneng banget akhirnya aku bisa dapet. Ini adalah masterpiece guys Jadi bener-bener uh, The best of the best ya Barang ini Ini adalah ulekan guys Ini ulekan Aduh ini berat banget ya Jadi ini ulekannya bener benar batu asli Ya seperti ini Ini berat guys Ini mungkin sekitar Ada kali ya 3-4 kilo ya Seperti ini Dan ini ulekan Harganya adalah 200.000 guys Batu asli ya 20 dolar Aduh kalau sini dulu Nah ya. Nah, kenapa aku seneng banget aku bisa dapetin si ulekan ini? Karena di sini tuh susah banget, susahnya kebangetan untuk nemuin si ulekan cobek seperti ini ya guys Aku bisa menemukan di toko Asia, di Balara, tapi itu bentuknya seperti kayak, apa tuh namanya, yang digiling gitu loh Bukan digiling, apa sih? Uh, bukan cobek, tapi um, yang modelnya tuh kayak digilis gitu loh <laughs> apa ya, pokoknya aku tunjukin deh fotonya di sini ya yang bentuknya seperti itu nah itu tuh nggak apa ya, nggak nendang gitu loh guys kalau kita ngulek cabai, jadi harus aku taruh di chopper, baru nanti aku haluskan ya di si um, ini si penghalus ini ya, si batu itu so, aku seneng banget dapet ini, dan ini harga Rp 200.000 um, menurut aku termasuk murah karena aku sangat susah ya dapet ini ya dan ya Nah itu dia guys yang aku beli banyak sekali ya barang-barang um, yang aku beli ini. Jadi um, ada 15 jenis barang yang aku beli guys. Um, total yang aku uh, habiskan untuk membeli barang-barang ini tidak termasuk ongkir, hanya barang-barangnya saja itu senilai 152,76 cents. Jadi 1.530.000 hanya untuk barang-barang ini aja ya semua ini dan untuk ongkos kirimnya dari Melbourne ke Balarat adalah $42,95 jadi ongkos kirimnya itu adalah 430000 guys jadi ya lumayan mahal sekali ya tapi menurut aku it's understandable ya uh, karena Paketnya memang berat, itu besar, 16 tadi, hampir 17 kilo. Dan karena kan saat ini masih corona gitu loh guys, jadi ya susah ya untuk kemana-mana. Mungkin kalau misalnya bukan corona, aku bisa ke Melbourne untuk belanja keperluan uh, ini ya, barang dan produk-produk Indonesia. Tapi karena lagi corona, kita tidak bisa kemana-mana. Jadi, jadilah ya kan aku membeli. Via online dan sangat terbantu sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah menemani aku untuk unboxing paket yang aku beli, ya. Barang-barang Indonesia yang aku beli dari website Grand Laguna di Melbourne. Untuk teman-teman yang berada di Australia, kalian juga bisa cek websitenya. Aku akan itu dia video kali ini, tulis linknya ya di description box. Kalian bisa cek, dan karena di Victoria ini masih kondisi ini, ya, lockdown. Mereka lagi ada kode promo guys. Jadi ini aku masukkan kode discount lockdown dan aku dapat potongan sebesar 10,50 cent. Jadi lumayan ya ada diskon. Oke okay, so, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!